Oke langsung saja yang pertama kita akan mengulas spesifikasinya terlebih dahulu. Nah senapan angin gejruk DWP Fusion 2540 hitam mini ini memiliki panjang laras 40 cm yang terbuat dari bahan baja pilihan dan berdiameter 9 mm dengan alur di dalam larasnya sebanyak 9 ulir. Nah untuk keunggulan dari laras dan alurnya yaitu memiliki akurasi yang lebih mantap Ringan, tidak mudah berkarat dan jangkauannya pun bisa mencapai 30-40 meter dengan daya hancur pada sasaran yang sangat dahsyat. Pada tabung senapan angin ini terbuat dari bahan kuningan pilihan berdiameter luar 25 mm dengan ketebalan kisaran 2 mm Nah untuk keunggulan dari tabung ini adalah anti karat, beban ringan, angin sangat padat dan proses pengisian anginnya pun sangat ringan dan untuk pengisian angin menggunakan sistem gejeluk manual ataupun menggunakan pompa PCP dengan tekanan angin mencapai 2.500 sampai dengan 2.700 PSI. Dan juga senapan angin ini sudah dilengkapi dengan visir depan dan visir belakang yang bisa disetting sesuai kebutuhan sahabat pedilet. Untuk chamber senapan angin ini terbuat dari bahan kuningan pilihan dengan desain klasik yang sangat kokoh. Dikerjakan menggunakan mesin semi manual menjadikan finishing chamber ini sangat halus Dan untuk grendel senapan angin ini terbuat dari bahan baja pilihan memakai grendel belakang dengan 1-5 tarikan Dan juga tergantung power saat menembak Selanjutnya untuk trigger ataupun picu senapan angin ini terbuat dari bahan baja model klasik sehingga sangat kokoh dan nyaman saat digunakan dan senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan manometer yang terletak di bagian bawah popor senapan angin Yang berfungsi untuk melihat tekanan angin pada dalam tabung senapan angin Dan untuk popor senapan angin ini terbuat dari bahan kayu mahoni pilihan dengan model mini Sehingga tidak terlalu berat dan mudah untuk dibawa kemana-mana Dan yang terakhir untuk panjang keseluruhan senapan angin ini tanpa aksesoris yaitu kurang lebih 68 cm dengan berat keseluruhannya, yaitu sekitar 2,7 kg. Dan untuk harga senapan angin ini dibanderol dengan harga Rp 1.950.000 serta sudah mendapatkan bonus perlengkapan seperti peredam standar, minus tester, tali sandang, dan juga STKS ataupun surat tanda kepemilikan senapan angin. Dan untuk harganya sendiri bisa berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Nah bagi sahabat bediler yang ingin mendapatkan harga secara full setnya bisa langsung klik di link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini ya sahabat bediler. Oke sahabat bedilan mungkin itu saja untuk ulasan senapan angin gejruk DWP Fusion 2540 hitam mini pulse manometer Nah semoga informasi yang saya sampaikan tadi bisa membantu dan bisa bermanfaat bagi sahabat bedilan di seluruh Indonesia Oke terima kasih sahabat bedilan saya undur diri dulu dan salam bedilan